cek cek cek cek balik lagi bersama Otom Spin hari ini kita akan review game Get of Olympus ya sebelum. Kita bawa modal tipis aja 30.000 kita akan mencoba mencari profit-profit manis di Get of Olympus pastinya. Sekalian kita juga akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini. Berhubung kita bawa modal receh kita main di w800 820 cent aktif kita langsung gaskan ke 50.000 50 aja lah ya seluruh ya. Oh yang pertanyaan kita main di mana? Kita main di RTP 8000 situs loter gacotor solid santer jaket dunia harap di sini gue WD berapapun pasti lunas bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan jaket game gratis rileks 24 jam kali 250 turun begitu saja yuk gelasnya dong jadiin mantap gelas jadi atas kuning kasih petir lagi 250 uh, tuh lagi dong hijaunya jadiin dulu hijaunya jadiin dulu hijaunya jadiin dulu anjing hijau yuk mantap cuk saya yang pecahnya kurang banyak ya seluruh dah belum apa-apa kita sudah dikasih jpjP mantap masih kopi kali emang cukup kalau main di rtp8000 itu beda bro. karena sebelum bermain kita selalu cek rtp game dan cuma di rtp8000 kita bisa tahu rtp game real life, 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya jadi buat kalian semua ayo langsung gaskan saja ke rtp8.000 untuk situs gacornya saya sematkan dpn komen ya bosku jangan ragu jangan bimbang banyak cuma di rtp8.000 pastinya situs loader gatota solid santiru jaga dunia akhirat anjir bom modal 30.000 dan naik sejuta aja hoki-hoki parah masih hokinya lagi enak banget ini Hoki hoki hoki, tapi juga sih kalau hoki juga tergantung situsnya. Kalau situsnya emang gacor emang kayak gini sih loh. Makanya buat kalian semua yuk langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di Pincom. Jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya situs lotere kota solid standar jagat dunia akhirat. Yuk atas kuning kasih petir. Lumayan kali empat lah ya. Yuk atas gelas kasih petir lagi, lumayan kali ini. memang hmm. nih lagi, di... <tuh> lagi, lagi rame nih petir-petirnya kayaknya nih. Haru, duh, duh, duh, duh, duh, duh, Nah ya, hmm, tuh lagi aduh nggak konek lagi. Intinya, yuk like komen, subscribe nya, share share ke teman-teman kalian juga, biar teman-teman kalian juga tahu kalau di sini selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor lindu hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor. hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Olympus hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot hari ini rtp slot gacor hari ini karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini setiap harinya buat kalian semua khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini yuk langsung gaskan saja dibantu kali 255 lagi dong cu Dua kali kita dapat kali 250 anjir. nih ah bocor nih fix bocor nih anjir. Masa kita dapat dua kali karena 250 dalam satu kali putaran memang hoki parah. Nih RTP Valor 10000 emang lagi bocor bos, langsung gaskan saja untuk link gacor ya saya sematkan di pin komen cuy. kaget tuh cu. kali 250 keturun dua kali kadang biasanya padahal cuma sekali doang ini dua kali turun anjir anjir anjir anjir anjir emang Lingga sore emang enggak bonggung udah langsung gaskan saja ke lingkacernya untuk lingkacernya saya sematkan di Benko manjil langsung gaskan saja total-alaman jadi arti peralaman ribu pastinya situs-sortif gas atau solid santero jaga dunia akhirat akhir dong kasih petir kali 2250 lagi buat thumbnail edit dua kali turun aja udah-udah hebat baru ini Aduh enggak enggak enggak bisa ngomong apa, apa lagi seluruh emang kalau situsnya gacor tuh kayak gini beda nggak kayak situs-situs lain makanya dua kali 250 bisa turun dua kali ya cuma di RTP 8000 pastinya situs router gacor tersolid santero jagad dunia akhirat Yuk buat kalian semua yang belum sampai ini dibantu di di di di like komen, subscribe nya share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu Pola Sopia sort hari ini Pola Sopia hari, sort hari ini Info Sopia ini Info ini Info Sopia ini Info ini Info Sopia hari ini Info ini ini oh Sopia ini sort ini Info hari ini hari ini hari ini sort upcoming, hari ini rtp hari ini rtp hari ini rtp hari ini <sut> intinya dia dibantu like comment subscribe nya share share juga teman-teman kalian ya sur hmm, jika kalian punya bola-bola andalan bisa ditulis di kolom komentar ya biar saya coba bola pola andalan dari kalian semua apakah worth it atau tidak ya sur ya yuk dibantu ramaikan kolom komentar ya sur di share share juga boleh ya teman-teman kalian juga tahu kalau sih sini selalu berbagai pola slow gacor hari ini khususnya pola slow gacor yang besar ini ya soalnya ya hitik leg like -like juga saya senang kocok nah suka ditonton sampai akhir biar ya nah, ada cuan-cuannya dikit lah ya ditonton tonton iklannya juga kalau ada iklannya sayang seribu sayang kita belum monet juga masih di dikasih hmm, belum aksesnya monet juga udah, udah dua kali tiga kali dua kali ajuin gagal terus YouTube kasih dong monet-monetnya biar gue bisa-bisa cuan-cuan mantep ini ayo terus kasih dong intinya buat kalian semua ya tuh select sebelum bermain selalu cek rtp game dan cuma di ada 8000 kalian bisa tahu rtp gamenya lagi kacau itu apa ya studio ya. karena cuma di sini kita menyediakan layanan cek RTP game gratis relive 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya. yuk langsung kasihkan saja ke art 8000 untuk link acorn yang saya sematkan di bin komen, ya bosku. cara kujangin bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya situ slot Terus tersolid santiru jaga dunia akhirat ya bosku. back to the game ini kita dapat free spin yuk ada isinya atau enggak nih biasanya sih enggak ada isi kalau udah ada petir-petir merah cuma kita saktikan bersama-sama saja ada isi atau enggak ada isi 9 kali petaran lagi belum ada isi juga kan belum cukup belum ada uh, kuning mau lumayan merah boleh merah boleh untuk uh, padahal kalau biru dulu merah turun ungu turun cincin jadi uh, enak banget tuh sayang itu hanya segedar hiburan ayo terus lah. lumayan yuk ungu jadi dulu ungu jadi ungu jadi anjir kuning-kuning hijau -kuning, susah susah tambahan lagi ya surya padahal Noga ada isi nggak udah kelihatan hasilnya pecahnya susah enggak bakal ada isi cukup udah udah belum us. udah belum us. ayo us. udah belum Uff yuk atas, atas gendang berpetir lumayan deh. 4400 lagi dong. Ah hijau jadi kuning dong, kuning dong jadin. Ada lumayan lah ya, tuh puluh gitu, ya, ya lumayan deh ke tujuh ribu. Buat tambahan-tambahan JPCP JP kita ya, sorry ya. Anjir, udah sepi nih. Udah sepi nih. Udah susah konek anjir. Ini yang buat kalian semua selagi ada kesempatan WDWD -WD kan saja ya, seluruh kesempatan WD gak datang buat kedua kalinya makanya manfaatkan sebaik-baiknya ini juga sudah kesempatan WD makanya kita WD saja ya seluruh terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like komentar subscribe-nya share-share juga ya seluruh biasa ya saya, otoh din pamit undur diri bye-bye seluruh salam Jeko